Sibiran dan perjalanan cinta Selin Evangelista dan Stefan William Selin Evangelista dan Stefan William akhirnya resmi menjadi suami istri setelah melangsungkan pernikahan di Braca Balangan. Jalan Pantai Balangan, Uluwatu, Bali, Kamis, tanggal 10 bulan 11 tahun 2016, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Tak hanya ucapan selamat saja yang membanjiri pasangan ini, tapi juga komentar negatif dari haters. Status Selin Evangelista yang dianggap sebagai janda beranak dua dipandang tak pantas mendampingi Stefan William yang masih single. Kabar Selin tengah berbadan dua sebelum menikah pun sempat beredar. Pengguna Dikita 22 berkomentar, Selin tiap diundang ke TV talk show pasti kalau duduk perutnya ditutupin. Kalau berdiri tangannya dilipat ke perut atau cuma perasaan gue doang ya? Apapun itu, SM bawa energi positif ya Mbak Selina. E. Hater makin merajalela melihat kemesraan Selin Evangelista dan Stefan William bahkan Beberapa menyebutkan, Selin membawa pengaruh buruk untuk Stefan. Penggemar Stefan mengatakan, "Stefan awalnya anak baik-baik, jadi berbeda, terlihat nakal." Namun, ada juga yang memberikan pembelaan terhadap Selin Evangelista yang memang berjodoh dengan Stefan. Akun Adinda Odal berkomentar, "Salahnya dijanda apa sih?" Toh kalau lo pada nikah ditinggal mati, cerai jeg -je janda, hati-hati SM omongan sendiri, apapun itu kini Selin dan Stefan telah resmi menikah, lalu, seperti apa perjalanan cinta Selin dan Stefan? Selin Evangelista dan Stefan William awalnya hanya orang asing. Keduanya dikenalkan oleh salah satu teman Stefan. Selin sempat menolak Stefan yang dianggap sebagai anak kecil. Aku dikenalin sama Stefan dari teman aku yang juga temannya dia, dicomblangin lebih tepatnya, sebut Selin dalam acara live streaming DRH terseliputan 6com beberapa waktu lalu. Waktu itu Stefan menonton sinetron Selin yang masih tayang, lalu Stefan pun langsung jatuh cinta saat itu juga dan meminta dikenalkan kepada Selin. Waktu aku lihat foto Stefan di sinetronnya, dia pakai baju SMA di atas motor, jadi aku mikirnya tuh, nih anak kecil, aku sempat menolak tetapi, teman aku bilang, petik terbalik Stefan itu baik. Orangnya bertanggung jawab, petik terbalik akhirnya kami ketemuan, tutur Selin. Rupanya dari situ, cinta mulai menyapa, Selin pun mulai membuka hatinya untuk Stefan. Selin Evangelista yang pernah mengalami kegagalan di masa lalu sempat tak yakin dengan Stefan William, namun Stefan menunjukkan usahanya untuk serius menjalin hubungan dengan Selin. Stefan bahkan menerima anak-anak Selin -anak dengan tangan terbuka. Bahkan, Stefan juga membantu membiayai sekolah anak Selin, meski mereka hanya berstatus pacaran. Dengan cara itu, Stefan berharap Selin benar-benar mau menerima dirinya. Selin bersyukur dengan kehadiran Stefan, berharap bisa membuka lembaran baru bersama sang kekasih, tak mau kalah dengan Stefan. Celine juga mengungkapkan rasa sayangnya kepada Stefan. Bagaimana mungkin kau tetap terlihat menggemaskan meski tengah marah atau kecewa? Itu membuatmu sangat menakjubkan, tulis Celine yang membuat Stefan merasa bangga. Tak peduli dengan haters, Celine Evangelista dan Stefan William mengungkapkan kebahagiaannya lewat foto. Selin mengungkapkan rasa cintanya kepada Stefan, kita telah melewati banyak rintangan, aku tak sabar melewati hidup ini bersama-sama, orang yang benar-benar mencintaimu tak akan membiarkanmu pergi. Seberapa sulit situasinya, akhirnya, pernikahan impian Selin dan Stefan pun terjadi. Stefan William mengucap janji setia bersama Selin, ya Tuhan. Hari ini saya siap berjanji di hadapanmu untuk selalu mengasihi, mencintai dan melindungi mereka selama hidup saya.